Dilansir dari detik.com Corona hantam bisnis penerbangan, kulitnya bisa makan waktu. Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia turut mengganggu bisnis penerbangan, termasuk bisnis penerbangan di Indonesia. Pengamat industri penerbangan, Capti Hakim, mengungkapkan saat ini memang maskapai penerbangan di Indonesia sedang terseok-seok. Pasarnya, arus penumpang menurun drastis dengan adanya pandemi yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Kecenderungan penumpang terus menurun, apalagi industri penerbangan itu juga dipengaruhi oleh palimiti pilot yang hanya enam bulan. Kalau dia tidak terbang selama enam bulan, maka harus memperbaharui lisensi dan pelatihan sampai medical check up sebelum kembali bekerja. Nah, ini yang menjadi kendala rumit dalam waktu yang lama, kata Capi dalam sebuah diskusi Sabtu. Capi mengungkapkan dalam kondisi saat ini, kondisi penerbangan di Indonesia memang serba sulit. Penerbangan merupakan bisnis yang biasa digunakan oleh pengusaha. Saat tak ada produksi, maka kemungkinan pergerakan di industri juga semakin kecil. Saat ini bisa dilakukan pemerintah adalah dengan berupaya menyelamatkan maskapai minimal Garuda Indonesia yang merupakan BUMN, misalnya dengan menggulirkan sistem perhubungan udara yang disiapkan untuk kondisi terburuk. Seperti angkutan udara militer atau darurat Memang saat ini kondisinya belum diketahui perkembangannya seperti apa Beda penanganan akan berbeda hasilnya, imbuh dia Menurut KAPI, dibutuhkan insentif atau dukungan yang kuat dari pemerintah untuk.